Yes, salam dari Ratu Bidadari dukun kondang idola sejuta umat saat ini Ratu Bidadari sedang berada di sebuah pohon raksasa di mana pohon ini sudah berusia ribuan tahun dan ini termasuk pohon purba. dan Ratu Bidadari ingin mereview kalau video VT ini rame, nanti Ratu Bidadari akan uh, bikin konten jadi full untuk mengupas sejarah dan sosok-sosok yang ada di sini lewat YouTube ya nanti silakan cek ratu bidadari TV tapi saya lihat untuk video ini jika rame uh, netizen suka atau tertarik dengan review ini maka akan saya akan dengan tim ratu bidadari akan mereview dengan tuntas lugas dan tajam seperti mulut netizen so, uh, Pohon ini pohon purba dan ini sangat besar banget uh, Kalau netizen, uh, para sahabat-sahabat dan fans Ratu Bidadari Tertarik dengan Ratu Bidadari mereview Atau menginstituisiasi, menginstites, menginstites buh bes buh angel bahasanya. Saya nanti akan uh, saya khususkan ritual sakral di sini untuk mengupas uh, tentang pohon raksasa ini. Ini sangat luar biasa sekali uh, pohon purba yang ada di depan ratu bidadari. Oke nanti bisa dicek uh, kalau ini rame ya, jadi banyak yang tertarik. Nanti akan saya bikin video sakral durasi panjang di channel youtube Ratu Bidadari TV oke okay. salam Ratu Bidadari dukun kondang idola sejuta umat Ratu Bidadari passwordnya dukun kondang idola sejuta umat hai guys biasanya yang di review itu kan uh, kayak makanan kayak uh, gadget atau apa sedangkan Ratu Bidadari kali ini ingin mereview sebuah gunung sepanjang ini dan sebesar ini Gunung ini perbatasan dengan kota batu dan kabupaten Malang guys Jadi separuh kota batu dan separuh kota Malang Ratu Bidadari akan mengelilingi atau mendaki gunung ini dengan sendirian Cuma dengan syarat video saya Ratu Bidadari Ada 10, komen, 10 ribu komentar dan satu juta like Maka Ratu Bidadari akan unggah video di Youtube untuk mereview Berdasarkan penerawangan Ratu Bidadari di gunung ini Salah satu bagian gunung ini Ada sebuah situs Peninggalan Kerajaan Kanjuruhan Yang berada di Kota Malang Pada saat Raja Gajayana Saya menerawang di situ banyak situs Mungkin bagi kawan-kawan atau Sahabat Ratu Bidadari Yang dari Kota Batu Atau dari Kota Malang Kabupaten Malang Pasti tahu gunung ini Gunung dalam video ini pasti paham ini gunung apa ya. Jadi gunung ini uh, perbatasan dengan Kota Batu dengan Kabupaten Malang. Ini gunung ini sangat memanjang dan sangat luar biasa sekali. Jadi mohon dukungannya buat sahabat-sahabat Ratu Bidadari. Uh, insya Allah ya, kalau nanti uh, memenuhi syarat jadi dukungan Ratu Bidadari sesuai dengan jerih ya eh resiko untuk mendaki gunung ini karena gunung ini dibilang tinggi tidak tinggi cuman kan panjang nanti saya akan eh, mendekai, mendaki itu dari sana ya sandaki sana sampai puncak Terus jalan-jalan jalan jalan jalan jalan jalan jalan jalan jalan jalan jalan jalan jalan jalan jalan jalan jalan sampai ke ujung sana. Jadi dari hulu sampai hilir Ratu Bidadari akan telusuri untuk menemukan situs-situs bersejarah atau situs-situs mungkin peninggalan zaman purba atau peninggalan prasejarah atau peninggalan kerajaan gitu loh dan ini membutuhkan waktu yang cukup lama membutuhkan waktu berhari-hari tidak cukup dengan eh uh, satu hari satu hari mungkin cuma naik toks itu sampai sini bisa ini katakan saya segini itu satu hari dua hari tiga hari empat hari lima hari enam hari mungkin sampai tujuh hari ya ini gunung ini suatu luar biasa ini panjang banget panjang loh ya volume kayak gini tuh panjang banget Oh ya muka-muka Ratu Bidadari nanti bisa naik gunung atau naik ke puncak dan nanti akan mereview mengupas satu persatu dan mengupas uh, fenomena alam maupun view alam di gunung situ ya Oke okay? salam dari Ratu Bidadari, Dukun Kondang, idola sejuta umat. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih.